Nah ini pintu masuk berbang ke makbaro di ganteng-ganteng Ini anak. Halo. Ini tempat normal Ini belum begitu banyak ya masih pagi sekali belum itu. Belum antusias anak, -anak belum banyak. Nanti pemandangan kalau siang hari. Banyak. Wah. <susuk> mau <susuk> <susuk> <suk> What is this? No <laughs> Langsung menggunakan ODA, tidak letakkan perintah di dalam Yeah, yeah. Nice. Well, I know. Oh, my God.